agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. China meluncurkan pesawat ruang angkasa berawak Zenzhou 15 dengan tiga astronot di dalamnya yang akan bertemu dengan rekan-rekan mereka di stasiun ruang angkasa mereka dan melakukan serah terima pekerjaan. Pesawat ruang angkasa di atas roket pembawa Long Ma 2 f F-Y-15 meluncur dari pusat peluncuran satelit Yingkuan di China Barat Laut pada pukul 23.08 waktu Beijing. Sekitar 10 menit setelah peluncuran, Senzo 15 lepas dari roket dan memasuki orbit yang telah ditentukan. Anggota kru di dalam kondisi baik dan peluncuran sukses total ungkap CMSA. Setelah memasuki orbit, pesawat luar angkasa Zenzo-15 akan melakukan pertemuan otomatis yang cepat yang berlabuh dengan kombinasi stasiun luar angkasa. Para astronot Zenzo-15 untuk pertama kalinya dalam sejarah luar angkasa China akan melakukan rotasi di orbit dengan awak Zenzo-14. Rotasi dapat memverifikasi kelayakan model rotasi reguler yang akan mengikuti, menurut gosu seorang desainer pesawat ruang angkasa senior di China Academy of Space Technology. Selain itu, kru z 15 akan melakukan latihan, pelatihan, dan latihan pelindungan kesehatan di orbit. Ini adalah misi penerbangan ke-27 sejak program luar angkasa berawak negara itu disetujui dan dimulai dan misi berawak keempat untuk proyek stasiun luar angkasa Cina. Keberhasilan peluncuran menandai selesainya semua 12 misi peluncuran yang direncanakan dalam verifikasi teknologi utama dan fase konstruksi stasiun luar angkasa. Kombinasi stasiun ruang angkasa sekarang dalam status stabil dengan semua peralatan berfungsi dengan baik, siap untuk radar force and docking Zenzhou-15 dan rotasi kru selanjutnya. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait DDDD China meluncurkan pesawat ruang angkasa Zenzhou-15 yang bertujuan untuk rotasi awak orbit pertama.